lai menurut ma jolo baro tentang masa depan be boam pola lai menurut tu ro tentang masa depan ni hari-hari naning si joloanotta hari-hari yang akan kita tuju ido menurut tu lai dang maksud tu lai maksud tu masa depan ni songon di ero gambaran cerita na Nah, hari-hari yang kita tuju, hubung oh, itu di masa depan, hari-hari kita tuju. Maksud tuh dalam arti bahasa uh, masa depan non, aharong. Arti maknana yang paling wow semua ini Nah, itu belum menurut tuh masa depan. Hari-hari yang kita tunggu, yang akan kita lalui, itu nyata. Jadi menurut like apa nah, rupanya makanya like tanya sama aku. Ah, ayo be. Aku kan karena tidak tahu, lah, ya. Makanya aku tanya, Lai, tentang masa depan itu apa artinya Makanya aku tanya, karena aku tidak tahu, lah. Ya. Tapi yang aku tanya pun sama Lai marak balangannya semua, enggak apa-apa Macam pira-pira yang udah enggak ada yang Halo guys Horas channel ya si Para putak-putak Banggi dulu Pengamunan Iman Banggi dulu no Subscribe Jalan Nang lupa Kamu Membagi Hone Pusirung di bagi kamu Di Youtube kamu Matulai Jalan Nga zun Di like kamu Asal Beritamu Di komentari Kamu Asal jalan Horas Horas stay. Horas Horas